Salam kreativitas. Kali ini, admin kembali lagi akan membagikan 30 video secara gratis beserta gambar-gambarnya. 30 video gratis dari admin kali ini admin mengambil tema konstruksi atau proyek gedung. Seperti biasanya, video-video dari admin ini tentu saja gratis, bebas klaim hak cipta dan juga bebas copyright. Video-video dari admin ini bisa Anda gunakan sebagai materi penunjang atau bahan pelengkap pada YouTube dan juga konten Anda semuanya. Terlebih juga untuk Anda yang berurusan dengan dunia presentasi, video-video gratis dari admin ini juga bisa dijadikan sebagai materi penunjang pada presentasi Anda semuanya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita saksikan 30 video gratis dengan tema konstruksi gedung. Demikian tadi 30 video gratis beserta gambar-gambarnya dengan tema proyek gedung atau konstruksi gedung. Video-video gratis dari admin ini bisa Anda jadikan sebagai materi penunjang atau bahan pelengkap pada YouTube dan juga konten Anda semuanya. Caranya sangat mudah sekali. Setelah Anda menyaksikan semua video gratis dari admin ini, kemudian bisa langsung Anda download dan bisa langsung Anda gunakan sebagaimana keperluan Anda. Jika Anda menyukai channel ini dan merasa bahwa semua video yang admin berikan sangat berguna dan bermanfaat untuk Anda Silakan berlangganan secara gratis dengan cara mensubscribe channel ini Like dan nyalakan lonceng notifikasinya Sehingga Anda selalu menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video terbaru dari admin Tentunya gratis dan dengan tema yang menarik Terima kasih sudah menyaksikan dan salam kreativitas